Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar? Kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like Dan yang udah nge ngeser semua video-video kita Mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih baik lagi Amin Ya robbal alamin. Oke, okay, hari ini aku pengen mengabsen kalian dulu yang menonton video ini dari daerah mana saja Supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi terkait tentang aplikasi apa yang hari ini sedang kalian gunakan dan kemungkinan belum mampu untuk melakukan pembayaran hari ini banyak banget pertanyaan tentang debt collector lapangan jadi kalian bisa menuliskan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini dan sebelumnya aku juga pengen mengingatkan ya agar untuk tidak lagi menjadi korban penipuan dari channel youtube ini tidak meninggalkan nomor handphone apapun jadi kalau seandainya ada yang mengatasnamakan dari channel youtube info pinjol terbaru itu bukan dari channel youtube ini Kami tidak memberikan dan tidak meninggalkan nomor handphone apapun Oke okay, baik hari ini kita pengen ngebahas dua aplikasi raksasa yang hari ini sudah pasti banyak digunakan sama masyarakat Indonesia dan kemungkinan banyak juga yang terancam gagal bayar Atau mungkin sedang menikmati masa-masa di teror karena sudah mendekati masa jatuh tempo Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menikmati masa-masa seperti ini Dan yang jelasnya untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah mendapatkan rasa stres atau mungkin rasa panik Sudah pasti akan menjadi buah pikiran Apalagi puluhan pesan setiap hari menagih ke nomor handphone kalian. Apalagi yang hari ini mendapatkan pesan WA dengan gambar-gambar yang cukup menakutkan. Berkulit hitam, rambutnya keriting, dan wajahnya sangat. Oke, hari ini kita pengen ngebahas aplikasi AkuLaku dan Kredivo. Yang katanya sudah tidak lagi terdaftar di daftar pinjol legal OJK terbaru. Siapa yang hari ini mungkin belum mampu melakukan pembayaran di dua aplikasi raksasa ini? Dan bagaimana pengalaman kalian ketika langsung bertemu dengan debt collector lapangan di dua aplikasi tersebut Jadi kita pengen ngejelasin ya Supaya nanti jangan ada lagi yang salah paham Jangan lagi ada yang berpikiran kesana dan kemari Untuk aplikasi Kredivo dan Aku Laku Itu memang tidak masuk ke dalam daftar list pinjol legal OJK Loh, jadi bagaimana Bang? Karena mereka masuk ke dalam produk-produk pembiayaan. Bukan untuk produk aplikasi pinjol. Lantas kenapa dua aplikasi ini bisa melakukan uh, pengajuan pinjaman uang Bang? Banyak juga yang sudah berhasil melakukan pengajuan pinjaman uang di situ. Oke, untuk yang pemakai Kredivo tentu akrab banget ya. Sama yang namanya aplikasi kredifest. Jadi hari ini untuk yang meminjam uang di aplikasi Kredivo itu masuk ke dalam program Kredivest dan Kredivest tersebut masuk ke dalam pinjol legal OJK. Kalian bisa lihat di urutan ke berapa Kredivest hari ini. Jadi udah cukup jelas Kredivo-nya untuk produk pembiayaan, Kredivest-nya untuk melakukan pengajuan pinjaman uang. Jadi udah cukup terjawab. Itu untuk di aplikasi Kredivo. Lantas bagaimana Bang dengan aplikasi Aku Laku? Siapa hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Aku Laku? Ayo, kalian bisa menuliskan pengalaman kalian ketika menggunakan atau mungkin masuk ke dalam masa-masa jatuh tempo. Bagaimana perasaan kalian ketika mendapatkan puluhan nomor handphone baru menghubungi kalian? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Untuk di aplikasi Aku Laku, dan benar, hari ini aplikasi Aku Laku tidak ada namanya Tidak ada listnya di dalam 102 aplikasi pinjol legal OJK Berdasarkan rilis terakhir dari otoritas jasa keuangan Benar, aplikasi Aku Laku tidak tertulis di situ Untuk aplikasi Aku Laku, sama seperti Kredivo Masuk ke dalam produk pembiayaan Lantas kenapa mereka bisa memberikan pinjaman uang bang? nah di aplikasi AkuLaku itu kalau kita nggak salah sudah bekerja sama dengan Asetku ya kan dan yang menggunakan aplikasi AkuLaku jelas uh, paham benar ini ya dan mungkin sudah kenal banget sama dengan aplikasi Asetku AkuLaku adalah produk pembiayaannya dan Asetku adalah untuk produk pinjam meminjam uangnya. Jadi sudah cukup jelas dan dua aplikasi raksasa ini sudah berlegal standing legal OJK dan terdaftar serta berizin. Jadi sudah terjawab. Lantas bagaimana bang? Apakah dua aplikasi ini memiliki debt kolektor lapangan? Jawabannya iya, tapi tidak untuk di semua wilayah kerja Republik Indonesia. Masih hanya untuk di kota-kota besar saja, ya kan? Jadi kalian nggak perlu panik lagi. Kalau seandainya kalian tinggal di gunung, di laut, di daratan, dan di segala macam dan jauh dari perkotaan, berkemungkinan besar belum memiliki debt collector lapangan, ya kan? Jadi, kalian masih punya kesempatan untuk bisa mengumpulkan uang lalu membayar semua hutang-hutang. Yang jelas, hari ini kalian tidak perlu panik berlebihan dan berhentilah gali lubang tutup lubang. Lantas bagaimana bang bisa menghadapi ini dengan baik dan benar dan tidak salah lagi melangkah dan memilih solusi terkait tentang hutang di dua aplikasi ini Kalian hanya perlu bersabar dan bisa melewati semua proses yang hari ini sedang kita jalani Yang jelas jangan lagi gali lubang tutup lubang itu pesan terpenting hari ini supaya kalian enggak tambah pusing Hari ini terkait tentang bedenda dan bunga serta mungkin teror, intimidasi atau mungkin penagihan-penagihan yang mungkin sudah membuat kalian pusing tujuh keliling. Kalian gak usah lagi memikirkan itu. Fokuslah untuk kehidupan pribadi, keluarga dan pekerjaan kalian supaya nanti hasilnya baik. Kalau hari ini kalian terus-terusan memelihara pemikiran yang negatif, maka semua yang akan kita kerjakan pun nanti hasilnya akan negatif. Jadi, segala sesuatu yang hari ini menjadi sebuah masalah, kuncinya ada di dalam pikiran kalian. Kalau pikiran kalian itu bisa jernih dan kalian tidak melakukan tindakan negatif apapun, maka insya Allah pasti ada solusi terbaik, ya kan, untuk semua masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Jadi, intinya kita memang harus memperbaiki pemikiran kita terlebih dahulu, ya kan? Jadi, jangan mikir yang aneh-aneh, dan jangan lagi membiarkan diri kalian itu terpuruk dengan pemikiran yang negatif. Dan untuk yang mungkin hari ini belum mampu membayar, ya kan? Lalu kalian uh, minjol lagi di aplikasi yang lain, nanti kalian tambah pusing. Hitung-hitungannya sudah pasti tambah rugi. Kenapa seperti itu? Karena setiap aplikasi yang kita gunakan hari ini sudah pasti ada biaya-biaya tambahannya, sudah pasti akan ada denda dan bunganya kalau kalian telat dalam melakukan pembayaran. Dan yang pastinya akan bertambah banyak pesan-pesan baru yang masuk ke handphone kalian. Yang ketika kalian baca akan pasti menambah beban pikiran kalian. Jadi udahlah stoplah untuk membuat diri kita semakin sulit dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Jadi bang apa yang harus dilakukan ketika kita memang belum mampu melakukan pembayaran. Yang gak ada kalian hanya butuh waktu dan proses hari ini. Terkait tentang jumlahnya yang mungkin kalian anggap banyak. Itu karena hari ini kita belum punya uang Jadi bagaimana kita harus menjadi orang kaya Kita harus bisa terbebas dari segala macam godaan produk-produk pembiayaan Hari ini banyak ibu-ibu yang tergoda menggunakan pay misalnya Dan hampir di setiap aplikasi yang hari ini sedang kita pakai Ada tuh aplikasi pay ya kan Jadi cobalah untuk menahan diri dan hawa nafsu ya kan lebih baik menggunakan segala sesuatunya Itu yang memang benar-benar kita butuhkan Saja bukan yang kita inginkan Ya kan ketika Kita bisa uh, Mencukupi semua kebutuhan maka Insya Allah kita juga pasti bisa Melewatinya tapi kalau kita sudah mengedepankan Keinginan untuk Beli iPhone beli ini itu Segala macam dan sementara itu hanya untuk Kebutuhan gaya-gayaan, maka nanti kita sendiri yang akan sulit untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Jadi, cobalah untuk mengintip peluang apa yang hari ini mungkin bisa mendatangkan uang, ya kan? Menambah cuan supaya kita bisa membayar sedikit demi sedikit hutang yang hari ini sudah langsung mengejar-ngejar kita, apalagi yang mungkin sudah ketemu sama debt collector lapangan. Ajak, ya, ajak masuk ke rumah. Persediaan makan dan minumnya, berbicara dengan santai, dengan sopan dan santun, insya Allah pasti abang-abang debt collector lapangan itu juga akan mengerti, ya kan? Oke. Okay. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit pengetahuan dan wawasan. Yang penting kalian gak perlu panik lagi, jalani segala sesuatunya dengan baik dan tidak melakukan tindakan negatif apapun. Dan mudah-mudahan video ini bisa ya membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padang. Ya kan? Supaya bisa segera terus berbenah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.